Semua demi dokter. Setelah ini ada perwakilan dari Panjenengan beserta saya ke polsek. Untuk apa? Membuat surat pernyataan bahwa sesuatu sengkatan tamu dalam pengobatan itu tidak diperlukan dan harus kita ada, sang Semangat. Ratusan warga desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar mendatangi untuk mendemo padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin Jadab, Minggu tanggal 31 Juli Tahun 2022 sore, warga meminta untuk-untuk padepokan Nurzat Sejati ditutup selamanya. Katanya teriak-teriak kalau di sini masuk kandang singa, ini lo singanya warga Rejowinangun, ungkap salah satu warga yang ikut demo. Ini adalah perwakilan dari panjenengan peserta saya konsek untuk apa membuat surat pernyataan bahwa sesu segenap tamu dalam pengobatan itu tidak diperlukan dan harus kita adesan semangat. Ratusan warga ini meminta untuk padepokan Nurzat sejati ditutup selamanya. Sejumlah warga juga menurunkan dua bener yang ada di padepokan sebagai simbol penutupan. Warga juga meminta untuk seluruh santri padepokan untuk dipulangkan. Kita minta santrinya pulang. Ini desa wisata bukan desa pengobatan yang abal-abal teriak warga. Paman, <tuh> Aksi tenggang sempat terjadi, karena ada penghuni padepokan yang menggedor gerbang padepokan dari warga, beruntung kepala desa Rejowinangun segera datang untuk melerai. Aksi ini juga mendapatkan kawalan dari belasan anggota kepolisian. Saya mohon untuk warga semua tenang, untuk menjaga kondusivitas desa Rejowinangun, kami bersama warga menyatakan padepokan ditutup ungkap kepala desa Nangun, Bagas Wigasto, di lokasi Padepokan. Ada juga warga yang memparodikan penampilan Gus Samsudin Jadap dengan membawa tulisan, Gus Dobol ini bentuk sindiran warga terhadap pemilik Padepokan Nurzat Sejati. ya, walaupun mereka bapak-bapak, untuk ternyata dengan pondok ini, saya berharap jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang dapat merugikan bapak-bapak sekalian atau adik Nanti tentunya ini akan jadi perhatian dari kami yang akan Pak Depo Pak, bukan pondok supaya nanti bisa menjadi perhatian. Oke, jadi harap jangan kita nanti kita persinggahan terbit ya merugikan diri yuk mas ya. tadi saya lihat ada anak kecil nah nanti kalau genetik plastik mau apotuiskan untuk butuhan muka siapa ya yang untuk kita sendiri mari kita punya aspirasi kita punya yang mau disampaikan apa nanti kita takut ya tentunya Satu ini bukan menjadi kebutuhan Mohon sendiri, tentunya dia akan kami sampaikan kepada timinan supaya bisa ditindaklanjuti.